Tahukah sahabat semua bahwa setiap tanggal 10 November kita memperingati hari pahlawan yang bertujuan untuk menghargai jasa-jasa mereka terhadap bangsa tercinta ini. Kata pahlawan sendiri merujuk pada sebutan bagi mereka yang memiliki jasa luar biasa bagi Indonesia. Melalui sosok pahlawan simbol tentang perjuangan, membela kebenaran, dan pengorbanan sentiasa dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kita sebagai generasi muda yang tidak lagi berperang seperti mereka. Apa sebenarnya makna kepahlawanan dan hal apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan? Simak pendapat kaum milenial tersebut pada video berikut ini. Makna hari bagi saya adalah Mengingati Jasa para pahlawan yang telah gugur Nama saya Misha Zyantika Makna Hari Pahlawan bagi saya adalah Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Yang telah gugur dalam Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghormati pahlawannya Nama saya Indonesia Putra Makna Hari Pahlawan bagi saya adalah untuk mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan, yang telah berjuang mengusir penjajah dari tanah air kita, Indonesia. Nama saya Kyokita. Makna Hari Pahlawan bagi saya adalah bentuk penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mempertahankan bangsa Indonesia karena perjuangannya kita dapat bersekolah saya Wan Francisca makna hari pahlawan bagi saya adalah mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa kita nah, generasi kita generasi muda sepatutnya mengenang jasa-jasa para pahlawan salah satunya bisa dengan membuat misi tentang pahlawan atau membaca bahasa Indonesia yang baik dan benar mempelajari nama saya Arisma Putri. Bintang Hari Pahlawan bagi saya adalah untuk mengenang setiap jasa-jasa para pahlawan yang telah berjasa.